Oke okay, halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel kami Di channel kami, di channel saya Ya udahlah itu pokoknya Kali ini kita offroad menggunakan Toyota Sienta Ini dia mobil MPV dari Toyota Ini tipe apa ini? Oh, oh, tipe hybrid ya? Emang ada ya? Nggak tahu ah nih Yaudah langsung aja kita menuju ke tempat offroadnya jalan tanah bergolombang si yemtachi paling enak paling gue suka rt-045 seperti biasa Aduh, ini kayaknya nggak begitu kuat ya mobilnya. Naik tanjakan tanah bergelombang. Ya hahaha ha. <tid> Ah, sudah kuduga tidak kuat. Mundur dulu, mundur, mundur. Karena saya itu main game ini buat the fun doang. Enggak kuat aja. <laughs> ya Allah. Ya benar-benar. ini lampu hazard-nya bagus ya. Tapi terbalik di gang yang sempit ini. Oke kita coba sekali lagi kalau nggak kuat ya udah videonya udahan <laughs> videonya pendek-pendek Eik benang dan saya coba manual kali ya coba manual-coba manual, coba manual. tidak kuat ini masih tidak kuat ini udah manual loh. oke saya handbrake <laughs> di sini aja dah ini nggak tahu nasibnya kekuatan jalan ya udah yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap mobil ini kurang kuat dalam uh, menakluki tanjakan ini oke okay, terima kasih semuanya yang telah menonton sampai akhir video Sampai jumpa di video yang berikutnya.